Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa ashabihi wa mawala ashabu an la'inna hallo Allah Alhamdulillah alaihi wa sallam wa subhanahu wa ta'ala pada malam ini Allah masih memperkenalkan kepada kita semua Untuk hadir di tempat yang mulia ini tempat yang kita cintai ini Yaitu Masjid Al-Arif Semoga dan senantiasa amal Kita semua menjadikan sebagai amalan solihan doa makbulan yeah. Amal yang senantiasa bisa membawa kita kepada kemahagiaan dunia dan akhirat. Solawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana Waridiana Nabi Besar Nabi Adam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut keluarganya para sahabatnya para tabiin atau tabiin sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul mardiyomajaja warisah. Amin. Allahumma ya Sebelum kita muluskan <coughs> coba kemarin solawat sifat ini supaya kita mendapatkan ketenangan, kesehatan lahir dan batin yang sehat semakin sehat yang kurang sehat kurang jaya oleh Allah disehatkan di bila Nabi Mustafa Allah, wassalam, buka abungan, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baginda <coughs> Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala. kita disembuhkan dari berbagai penyakit kita ya. Mungkin yang hadir di sini diuji oleh Allah dengan satu penyakit atau dua penyakit ya. Mudah-mudahan walaupun banyak penyakit yang Allah titipkan di dalam tubuh kita semoga dengan sering bersolawat kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya Allah, ya Allah ya Rabb Amin Bapak-bapak apa? solawat sifatnya dapat semua? Dapat semua? Harus bayar? Kalau belum apa ya nanti dikasih tulis. Dikasih apa? fotokopian gitu kalau belum apa Kalau sudah apa ya apa apa kalau belum ya eh, apa ya fotokopinya gitu kan ya. kalau bukunya lebih tebal belas sembilan sembilan Ulaika ala wa satu kalimat disebutnya apa tuh? disebutnya apa? Mad wajib mut tasyil, ya. Mad wajib mut menurut sampai menurut enam harokat, ya. Ula ikana. ketemu mim berapa hurufnya itu Ibu? Nah, yang yang enam sudah dibagi dua illu dan nah, illu bila berarti ke illu itu 4 ya illu bila guna berarti 2 ya. dua. Dua. hurufnya itu ada 4 1 dua satu ya dua nun mim wau ya dikumpulkan dalam sebuah apa kalimat atau kata yan yan mu yan mu ya nun mim wau wow. Itu ilgom ma'al gunah atau ilgombi, guna bi Artinya ilgom itu memasukkan Dan bi itu memakai dengung Memakaikan harus Jadi suaranya itu ditarik ke hidung Ya kan? Diharuskan, didengungkan Jadi pakai apa? Hudam beda dengan ikum bila guna kalau ikum bila guna mah ketika nun menghadapi roh itu arro jadi enggak boleh dengan langsung aja jadi tidak boleh pakai deng dengung itu ya. tidak pakai guna bim <tuh> nah ini mirabbim <tuh> ini apa nun ketemu roh Ilgom bilagum Bilaguna Hurufnya ilgom bilaguna itu ada berapa? Ada dua Satu lam dua ero er, Nah ini gak boleh bacanya gak boleh pakai dengung ya Gak boleh miuum Miuum Jadi gak boleh hidung ya Harus jelas gitu ya Jadi ilgom bila Memasukkan nun ke ero Tanpa guna Tanpa ada harus Miuum bihim wa ghulala oh, ma Mali. Lih, artinya mad panjang ar Baru sukun mati, Biasanya nah, enggak mati. nah karena kita mau di mau berhenti, nah disukun dan dimatikan disebut man aurel. sukun itu bisa beberapa wajah, bisa dua harokat, bisa empat harokat, bisa sampai enam harokat. Itu mah sesuai dengan keinginan kita gitu kan, <tuh> dan situasi gitunya ya. ULAIKA ula AYAT INI MERUPAKAN PENJELASAN YANG TERAKHIR DARI SIFAT-SIFAT ORANG YANG BERTAKWA KEPADA ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang Allah hudan Mendapatkan sebagai hudan, sebagai petunjuk dari Allah Jadi sifat-sifat yang kemarin habis kita bahas Itu adalah Petunjuk atau hudan dari Allah subhanahu wa Di sini Allah menyampaikan dengan ala ala ini mempunyai dua makna satu ada ala mana isti'lah artinya mengurus yang kedua ada ala mana istilah artinya di atas nah ini ala hutan ini ala mana istilah artinya di atas kenapa Allah Menggunakan dengan kata Allah karena menunjukkan bahwa Hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah yang maha tinggi dan maha agung. Kemudian Allah hudan hudan ini redaksi kalimatnya adalah nakiroh tanpa batas umum lubel. Ini menunjukkan bahwa hudan di sini adalah maha besar, maha tinggi, dan menyakup seluruh hudan-hudan yang lain, atau dengan bahasa tafsirnya "wah-wah-samilun-lijamin anwa'i hidayati", jadi hidayah yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa di sini oleh Allah yaitu menyakup kepada seluruh hidayah wa dan menyakup kepada warna seluruh warna taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala maka bukan hidayah esek-esek bukan hidayah kecil Bukan hidayah yang sekedar, tetapi yang diberikan kepada orang yang bertakwa itu adalah hidayah yang agung, yang luas, yang lebar, yang megah, yang sungguh luar biasa. Ketika Allah memberikan hidayah, petunjuk orang itu bisa menerima Al-Quran, ini kan luar biasa ketika Allah memberikan hidayah orang itu bisa menerima dan mengimani apa yang didatangkan oleh Rasulullah dan juga sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kitab-kitab sebelum baginda Nabi. Lalu kemudian yang akhirnya kemarin kita bahas yaitu hidayah orang mempunyai petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika bisa meyakini keberadaan akhir akhiran. Karena ini sangat sulit sekali kita dipercayai Sangat sulit sekali kita mengimani bahwa iman sampai taraf keyakinan Kita harus meyakinkan adanya akhirat ya, Kenapa? Karena kita ini akhirat itu gaib Dan belum ada satu orang pun di antara kita ini yang sampai ke sana terus pulang lagi kemudian memberikan keyakinan memberikan berita kepada kita tentang akhirat ya ini belum tidak ada warta berita yang seperti itu kita dituntut untuk meyakinkan adanya akhirat malah kita langsung yakin adanya akhirat ibu-ibu kalau ditanya dan bapak sekarang ini yakin ada yakin yakinnya kayak wah sambil yakin padahal kita ini belum apa pak, belum sampai ke sana tapi kita sudah meyakinkan, meyakinkan ini adalah kita mudah mendapatkan hidayah yang besar Allah Huda Mirrobihim mendapatkan huda dan mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah yang besar yang tinggi dari Allah yang diberikan kepada kita semua semua, mata ini hidayah ini harus di apa-apa harus dipelihara jangan sampai hidayah ini lepas daripada apa daripada hati kita karena sulit kita mendapatkan hidayah karena hidayah itu bukan karena keinginan kita dan juga bukan karena usaha kita hidayah itu adalah yahdi mayyashah Allahlah yang memberikan hidayah Allah yang yang membukakan hati Supaya seseorang ini iman terhadap alam gaib, Menerima dan percaya atas adanya akhirat Ini dibukakan oleh Allah ya? <tuh> Kalau Allah tidak membukakan melalui hidayahnya Maka sampai kapan pun kita tidak akan pernah percaya adanya akhiratmu nggak kurang orang bu yang tidak percaya adanya akhirat ya bu ya tidak kok banyak yang tidak percaya akhir bahkan ngobrol Oh daripada kita percaya akhirat kita ini akhirat belum tentu ada lah mendingan kita daripada sholat mendingan lain daripada kita ngaji mendingan kita ajoding daripada kita apa ibadah mendingan kita eh, apa nonton untuk apa sih kita ibadah untuk apa sih kita puasa dan lain sebagainya? Untuk akhirat? Akhiratnya juga belum tentu ada. Kata siapa kata orang yang di mana orang itu tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu taala. tertutup. Nah makanya kita semua yang hadir pada ususnya di tempat ini ada seorang muminun, seorang mu seorang mukinun, juga seorang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman, yang meyakinkan dan kemudian itu memberikan dapat dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wataala hidayah itu memberikan dapat dapat hidayah dari Allah itu memberikan dapat dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wataala kalau hidayah itu secara singkat, nih, secara singkat hidayah itu adalah petun, petunjuk yang kedua. Taufik setelah dapat petunjuk, "Halku kontrol to'an jadi sebagian ulama mendefinisikan bahwa taufik itu "Halku kontrol to'an Dijadikannya manusia menjadi ahli ibadah itu sudah mendapatkan taufik. Gino wabilahi taufiq wal hidayah, sebetulnya mah hidayah dulu. Setelah dapat hidayah, baru Allah ciptakan orang itu jadi ahli ibadah. Jadi ahli ibadah, mau sholat, mau sujud, mau ruku, mau ngaji, mau baca Qur'an, mau apa, karena bentuk ibadah itu adalah taufik. Ada orang yang baru dapat hidayah, tidak dapat taufik. Orang ini dapat petunjuk ilmu cukup luar biasa. Ya, tahu hak, tahu batil. Tetapi selama dia itu punya ilmu, dia itu punya hidayah, nggak belum pernah dia melaksanakan apa yang disampaikannya. Orang lain suruh sholat, dia enggak pernah sholat. Orang lain mengasih tahu ini yang benar, ini yang sah, dia enggak pernah. Itu nggak belum dapat hidayah atau tahu taufik baru dapat hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, tetapi Allah belum memberikan taufik apa? Belum menciptakan orang itu menjadi ahli ibadah. Nah, ibu ini, ibu sudah lengkap dan bapak ini, ya. Kita sudah dapat hidayah sekaligus dengan taufik. Hidayah Allah sudah bukakan di dalam hati kita, oh benar nih, hak ini. Ya, Kemudian Allah menciptakan taufiknya. Dikasih taufik, kita bisa melaksanakan ibadah. Ibadah ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hidayah dan taufik ini adalah mayyah di Hanya Allah lah yang punya, Allah lah yang membukakan, Allah lah yang menciptakan, bukan manusia. Coba Ibu kalau buka sejarah Bu, Nabi Nuh alaihi salam punya anak yang namanya Kan'an, kan ya Kan'an, Nabi bafanya Nabi tapi anaknya kafir, ini artinya seseorang walaupun pangkat Nabi tidak punya hidayah dan tidak punya taufik, ya hanya tugas untuk meng, mengorek-ngorek dan menyampaikan urusannya nyetreken kalau kunci hanya gitu ya gitu, korek-korek nyetreken muka itu bukan oleh kita tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dari kecil itu kan Andi didik sejak dewasa kan Andi didik tetapi kok kenapa tidak sama dengan didikan yang diberikan oleh ayah dan, ya, gitu aja ya anak Nabi bisa jadi apa kafir Nabi. yang diurus oleh kafir jadi na Nabi. Nabi siapa Nabi Musa alaihi Nabi. dari kecil Nabi Musa bu dididik diadik oleh siapa oleh Firaun ya jadikan Allah jadikan Nabi jadi Nabi itu jadi apa Nabi Musa alaihi salam yang dari kecilnya beserta Nabi jadi kafir Yang dari kecilnya beserta orang kafir jadi Nabi Ini artinya itu semuanya Semua manusia tidak ada kemampuan untuk menciptakan sesuatu Anaknya menjadi kafir, anaknya menjadi mukmin Itu manusia kita semua ini hanya sekedar apa bu? Usaha dan upaya. Kita tidak bisa gitu kita. Gitu. anak kita pengen jadi apa gitu. Kita didik, kita arahkan, kita gimana usaha, Lalu, Allah tidak mengizinkan, tidak akan jadi. Nah, anak kita pengen jadi polisi, oh arahkan, didik dari kecil kasih pistol. Tembak-tembakan dan sebagainya, udah besar diarahkan, sekolahkan. Ini kalau Allah tidak izin, Allah tidak jadikan, tidak akan jadi. Ini anak ibu pengen jadi ulama besar umpamanya ah pengen jadi ulama besar diarahkan ke pondok diarahkan ke pesantren kemana ibu ini kita usaha kalau Allah tidak izinin maka tidak akan jadi ya, tidak akan jadi semuanya termasuk kan lo Nabi Nuh alaihissalam itu sepuluh apa tiga tahun Cuman punya jamaah kurang lebih sekitar 80-an Ya setahun Cuman dapat berapa gitu ya berapa? 30 tahun Cuman 80 orang gitu kan 80 oh, 80 orang Jadi ini jamaahnya seperti itu dikasih ini jamaahnya enggak nurut diajak ke sini enggak mau diajak benar enggak mau akhirnya apa orang-orang itu malah melecehkan Nabi Nuh menghina Nabi Nuh ya, dan sebagainya Nabi Nuh akhirnya Nabi Nuh itu merasakan jengkel dan merasakan apa orang matahulah serahkan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala ya Allah lah udah sasarahin Seluruh umat karena umat ini semuanya pada enggak nurut semuanya nih. Nah, semuanya. Kata Allah udah aja no bikin kapal aja sekarang. Udah bikin kapal aja. Bikin kapal ya Allah, Iya kamu bikin kapal aja sekarang. Nanti semuanya ini akan dibanjirin semuanya. Dari apa bikin kapal ya dari kayu kayunya dari mana ya Allah ya nanam dulu kamu tahu <tuh> dan nanam dulu nanam dulu ini artinya perjuangan seseorang ini tidak apa tidak kurpayakun tidak simsabil tidak ketika ini apa langsung mau langsung ada enggak kan perjuangan ini ada harus ada apa Pekerjaan harus ada, pengorbanan harus ada, usaha harus ada, upaya ya Bu. Semuanya ini perjuangan. Kita ini lagi berjuang sekarang nih ya, Bu. Sekarang ini lagi berjuang kita ini. Kita berjuang buat apa? Buat keselamatan kita di akhirat. Dunia ini kita sebentar lagi selesailah. 20, 30 tahun cuman ah lah ini selesai tapi perjuangan yang lama kita ini lagi berusaha kita ini untuk membeli kapling di alam kubur membeli kapling di alam ku, kubur karena kuburan mukmin, Alhamdulillah informasi dari hadis Rasulullah ini ada yang 70 siku ada yang 40 siku ada yang 30 siku orang Hasim, Hasta ya, ini ukuran kuburan orang-orangmu, orang, -orang mukmin, orang mu ini kapling-kaplingnya nih ya, nanti di akhirat, kalau di dunia ya cuman segitu ya, cuman berapa 2 meter, 2 meter itu tidak di semuanya, ini kan cuman gelombong segitu, pas badan jenazah masuk. Ditutup sama Pak, sama Padung, cuman segitu. Tapi hakikatnya ini kubur ini Allah yang Maha Tahu. Dalam Kitab Kurtubi dijelaskan bahwa kuburan bagi seorang mukmin itu yang mungkin beda-beda tingkat keimanannya, beda-beda tingkat keapanya ibadahnya, ada orang yang dikasih luasnya kubur itu 30 hasta. 30 hasta ada yang 40 hasta gitu kan nah ini kita yang mau sebesar apa dan seluas apa kubur kita ini bukan kita ini mikirin wah sekarang ini tidak beli aja kuburan apa dimana di Cikut di Cikutra beli aja bukan kuburan beli sekarang ini kita lagi beli kapling untuk di akhiratnya supaya kita di akhirat ini kubur kita betul-betul ausah luas Ya lu lu as maka di dalam doa ini Allahumma fi lla huwarhamu afi wa taqobal awasi ya Allah maafkanlah dosanya dan lapangkanlah di alam kubur kuburnya jadi kuburan yang majaji majang nizi putra yang haketima ya yang haket itu nanti di akhir di akhir Sebetulnya tidak ada yang tahu itu di akhirat, itu kuburnya seperti apa. cuman ibu semuanya bapak ya, kita kan pernah mendengar ada cerita nyata ya, ada cerita nyata. Bahwa kubur itu akan berdampingan, bertetangga ah, satu sama lain, mukmin ini, dengan mukmin ini bertetangga itu kan. Ada mungkin ibu pernah dan bapak pernah mendengar cerita nyata itu, ada seorang gadis meninggal. Berusia kurang lebih 13 atau 14 tahun, itu sudah suka sholat dan soleh anak itu. Nah, meninggal, dua tahun setelah meninggal, ternyata datang ini kepada ibunya, datang kepada ibunya. Bapak, apa bapak, atau mamah tolonglah kuburan aku dipindahkan. Ini udah datang berapa kali ini? Tolonglah kuburan aku dipin. Di Sengani itunya cerita itu. <coughs> Kenapa? BIN. Karena ini tetangga kuburan aku ini sangat mengganggu sekali. Ada apa gitu? Karena ini berbisik selalu, disiksa, menjerit, dan sebagainya dengan alatan ini tidak suka melaksanakan ibadah sholat. Jadi si anak itu bertetangga kuburannya dengan kuburan orang yang tidak suka sholat. -shol. Dia itu disiksa, dia itu menjadi kesakitan dan sebagainya. Akhirnya anak yang sholat itu merasa terganggu dengan keberadaan tetangganya. Subhanallah ya sampai ada cerita seperti itu akhirnya ini ngomong-ngomong um -um -um, terus-terus diangkat aja gali kuburan itu digali setelah digali ternyata ibu bapak semuanya itu masih utuh ya masih bu, itu, ya, utuh tidak aja utuh ya Allah kita seringlah terjadilah pemindahan kubur dan sebagainya ya itu merupakan keajaiban dari Allah ternyata betul-betul ada yang mengaturnya adanya akhirat, ada yang dan yang mengaturnya tidak semuanya hancur, tidak semuanya berulang hancur tetapi ada pasti angkat itu anak kecil yang masih mungil, masih cantik itu seorang perempuan yang solihan itu itu diangkat ternyata masih utuh cantik seperti tidur, seperti tidur itu tidak, kelihatannya nggak ada cek, cek gitu. Ya allah ya karim ya. Ini menambah keimanan kita, ini menambah keyakinan kita bahwa betul betul ini ada yang mengatur itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkannya ya ya makanya ibu semuanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah kita ini ada keinginan kan pengen dikuburkan di ini pengen kuburan di itu yaitu mungkin seperti itulah ya seitulah jadi orang-orang mendapatkan hidayah orang-orang mendapatkan taufik dari Allah yang suka ibadah itu dengan bertetangga di dalam kuburnya itu semakin luas mudah-mudahan ibu semuanya ya. kita ini hidup mulia mati matinya mati syah mati syahid semuanya husnul khotimah semuanya karena ini adalah husnul khotimah yang kita tunggu-tunggu ya Bu ya. Jadi kita ini husnul khotimah ini bukan ketika mau meninggalnya, ketika akhir-akhir atau lebih hari-hari meni mau meninggal ini kita sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ini tobatnya ini udah apa? Udah mau sakarat baru to tobat itu mah tidak akan diterima tobatnya wasiat, wasiat, wasiat pas mau sekarang mau nengke udah apa yukurkir ruh itu sudah ada di tenggorokan. mesti tobat aneh, tuktu al-ana gitu ya Bisa. layan, fawuh, um, tobat itu jadi ya Allah saya ini sekarang tobat al dalam surat al-imron ya kalau misalnya ya Uh, Anissa, dalam surat Anissa ini, nuntut doa anak saya, tobat sekarang ini, tobat sementara, roh Gus sini." Kata Allah, "Layan, mau tobat tidak ada manfaatnya tobatmu, ya tidak akan diterima tobatku. Kenapa? Karena kamu ini sudah terlambat." kemarin kemarin kemana kau masyiat terus kau dorakan terus kau apa inkar terus terhadap Allah sekarang baru mau tobat sudah mau lepas nyawamu Fir'aun sudah mau apa terlepuh baru Fir'aun mengatakan mau tobat nggak jadi nggak diterima ya Makanya kita semuanya, kalau seandainya kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus jauh-jauh hari sebelum kita apa sampai di akhir hidup kita. Makanya sekarang ini, mah, Inalilahi di tiap masjid sudah banyak nih. Bentar lagi Inalilahi dari mana? Inalilahi dari mana? Usianya 60, usianya 50, usianya 52 ya ditanyain sakit Enggak Enggak malahan yang sakit kuat pak kan? yang sakit malahan yang stroke sudah tahunan ya kalau bisa kemana-mana panjang umurnya Alhamdulillah ya. tetapi yang enggak sakit ini ya Allah jangan-jangan kurang ke rumah Innalillahi ya yang jualan puyang-puyang pulang ke kampungnya katanya pulang kampung innalillahi subhanallah ya maka karena itu ini merupakan gambaran kita semuanya jangan merasakan kita masih muda atau masih sehat ternyata ini kematian ini tidak pandang bulu ya tidak muda tidak tua tidak sakit tidak dan uh, sakit makanya kita harus mempersiapkan persiapannya persiapan Wabulaika umul muflihun. Nah ini termasuk orang-orang yang muflih. Jadi mereka-mereka yang mempunyai yang diberikan hidayah oleh Allah termasuk kita juga. Alhamdulillah yang meyakinkan adanya akhirat. Wabil akhirati hobiyokinun. Nah kita ini termasuk kepada orang-orang yang muflihun. Artinya orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Jadi dapat kebahagiaan Kebahagiaan dari apa? Pertama orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat Karena yakin Orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang sudah kita habis bahas kemarin Ya dari mulai yang pertama Orang yang selalu menginfakkan rizkinya Dan sampai yang terakhir Orang yang mengimani adanya akhirat Itu adalah hidayah dan taufik dari Allah Yang Allah berikan kepada hamba-hambanya Yang mungkin kepada kita semua Nah orang yang diberikannya Ini termasuk orang yang muflih Artinya orang yang sangat beruntung kita banyak bersyukur kepada Allah Kita ini beruntung, kita ini muflih karena kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Coba kalau kita tidak diberikan hidayah oleh Allah Sungguh mengerikan kita tidak bisa menerima Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum Hadis ditolak, Quran pun dibantah. ya. Apalagi akidah, sakian. Apalagi yang kurang jelas-jelas itu dibantah. Kepada akhirat kurang yakin dan kurang apa? Kurang percaya adanya akhirat. Kalau seandainya hati kita punya seperti itu, jauh dari hidayah Allah. Masya Allah, kita termasuk orang yang seperti apa? Ya? Ini tidak bisa dipaksakan. Ini tidak bisa diapa di wah krum syada ya tidak nabi saya ini mah mayah Allah lah yang membukakan Allah lah yang apa menunjukkan Allah lah yang menciptakan walaupun kita semua sering mendengar walaupun kita semua sering mendengar Quran tausiah di mana-mana walaupun itu tetapi kalau tidak dibukakan oleh Allah tidak dapat hidayah nggak akan dapat hidayah ya, kalau tidak dibukakan oleh Allah karena hidayah itu punya Allah taufik itu punya Allah maka kita jangan bangga dulu juga kita kan jangan bangga kenapa karena diberikan hidayah ini adalah bukan bangga tetapi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Alhamdulillah, Alhamdulillah. papa suka berjamaah ya setelah jamaah terus pengajian ini adalah akhlak yang mulia akhlak yang bagus ini tanda-tanda akhlil akhirat yang para pencinta akhirat yang akan mendapatkan kebahagiaan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat akan dimuliakan oleh Allah di dunia sampai di akhirat orang yang dekat dengan Allah orang yang dapat beriman kepada alam gaib semuanya akan dibahagiakan baik itu di dunia ataupun di akhirat akhirat ini ya. Nah, yang pertama ibu semua hadir kaum muslimin rohimaku mullah ula muflihun. Kenapa orang-orang itu mereka-mereka tapi yang meyakinkan adanya akhirat itu termasuk orang yang muflih? Kenapa? Yang pertama anna jatuh min al kufri watolah lati wal bidati wajahalati. Orang itu sudah selamat dan sudah diselamatkan oleh Allah dari kekuburan, kesesatan dan bid'ah dan kebodohan. Sehingga terdapat dari tertipu dirinya sehingga tidak meyakini adanya akhirat ini yang disebut dengan mukli ini ibunya beruntung, bapak beruntung itu Allah sudah menyelamatkan minal kufri dari kekufuran kalau Allah tidak memberikan hidayah, kita jadi kufur terhadap al-qur'an Al buat tolalati dan kita akan sesak Bahkan kita bisa menyesatkan orang lain, gitu kan? Warga dan kita selamat dari kebodohan, ya selamat dari kebodohan. Inilah banyak artinya kita beruntung kita ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah Bu ya, syukuran terhadap Allah mungkin kita lanjutkan Innal kafaru sawabun 'alaihim aam dar ta'um am tum dirhum la yu la mudah-mudahan ibu semuanya yang hadir atau yang tidak hadir Bapak semuanya diberikan kesehatan oleh Allah ya diberikan keberkahan rizkinya umurnya ya juga diberikan keberkahan usahanya dimudahkan oleh Allah semuanya dihasilkan maksud dan tujuannya ya dan dihasilkan apa maksud dan tujuan keluarga kita semua anak-anak kita keturunan kita semua dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah semuanya al fatihah al al Ya mungkin Mudah-mudahan Ada manfaatnya Surat kita ini tidak bosan dan Allah terus berbimbing kita Allah memberikan semangat kepada kita dan Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke itu yang pertama yang kedua Bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadisnya jelas Ani, Anibni Abbas rohnya sallallahu alaihi wasallam saudah wa liwa'uhu abiyad Saya gak usah artiin ya, insyaallah ya Oh artiin baik, baik terima kasih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 suci penderapan nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi-tinggi darilah hadir Allah. Dan bendera suci bersama Panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci, darilah air. Dahil. Allahu Akbar wa lillahil La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur wa Rasulullah Wahai para mujahid di sabiril bah Tidakkah hati kita sakit? ketika kalimat tauhid lantang kalimat yang agung nan suci yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam saat ini kalimat itu